Menteri Perdagangan Suki Flihasan memimpin pemusnahan 7.363 bal baju bekas impor ilegal dengan nilai 80 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar sebagian baju secara simbolis. Ditemani Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dan perwakilan Kejaksaan Agung. Pemusnahan ini dilakukan di tempat penimbunan pabean atau TPP DJBC, Kawasan Industri, Jawa BK3, Bekasi Jawa Barat. Sulkyvi menegaskan impor barang bekas dilarang, apalagi barang selundupan alias ilegal. Yang menyebut barang selundupan tersebut sudah menguasai 31% pasar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. sementara itu mengkop UKM Teten mas Duki mengatakan pasar UMKM domestik sudah lama tergerus produk impor baik legal maupun ilegal Oleh karena itu langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap usaha wong cilik